لا تشيروا احدكم الى اخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزعه في يده فيقع في حفرة من النار فمن هذا لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخينا. أي أن بشكل بأي كان قد يكون عمدًا Waktu nya kuno guru amdal. hada. Lakat tabyana. Watadzha alaqibas ala tisofa naksulu. In kana dzaliman ilakhirih. Tayaib. Ilahuna. Hal min soalin Min soalin. Tapi kalau sifat dzalim bagi anda Damar. an hal. Hal ini tasduru munduwila dati al-insan itu adalah hadihi tasduru bisa babi al-mukhalatah wal-mu'amalah lebih innakul bilgocina bullying ini tidak bisa kita katakan bahwa sifat ini muncul ketika seseorang dilahirkan atau bawaan lahir tetapi sifat ini muncul dikarenakan banyak sebab diantaranya pergaulan dan juga teman-teman di lingkungan maupun di sekolahnya di soal yang terakhir kan surat sual yang sifat Bani Israel? tak ya kan surat sual yang sifat Bani Israel tidak, tiba min mujahadati talib al-im yatasa'aluna an syait yufidullah amali Bani Israel hum yatasa'aluna an as'ilatin Laisalahah manfa'atun al-ba'atah Lidhalika La yabbarri Lana bi'anla nas'al khai' inla nafham Lidhalika Hada syaykh, syaykh damar Yas'al Wah huwa lami'fham Fahada kama nurid Di talib al 18! enggak kok anak nanya doang tapi lo tanyanya banyak diri kita kan? Stop. emang nanya aja salah iya salah kenapa? gak terima banget lo kan itu ilmu terus? dingin lo pergi dari kelas ini sekarang cabut so. فينا شيخ اسره لا لا في هذه الآية الكريمة تشمل فيها امور كثيرة جدا لذلك Awat anta antara al-firam, fakulil sirqah arba'at rijal. Fakalul an wallah haji firqa 'adadukum akthar min lazem ya sheikh damak 'ala guna di sini Nah, terutama bullying, haram bullying. Terus yang kedua, empulian terus menghapus empuliannya. Jangan sama topi. lawannya apa? Lawannya apa? bullying apa nih? Jadi, kalau kita menjus juga, ya udah, kita tinggalkan larangan ya. Dan kita melakukan kebalikannya. Itu apa? Berbuat baik. Ayo, sahabat. Baqi lakum daqiqatan man lam yantahi Paling susah di Amali, Hayabina. Ini gimana nih? Tinggal lagi. <SPA malaria> <conclusions> Ayo, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ,al warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan ayat yang berbunyi In itu adalah saudara kita sesama Muslim adalah saudara. Dan persaudaraan orang-orang bumi didasari atas iman. Jadi kita ibaratkan iman di sini sebagai suatu adat Kita hargainya, menyayanginya, dan tukar hadiah dengan orang lain. Yang seorang kafir ini baru masuk Islam, misalkan kemarin atau dua hari yang lalu, Selalu umat Islam yang mengkumih ini adalah saudara. Mau itu tua, mau itu muda, ataupun laki-laki Dan tidak sepatutnya untuk sesama muslim saling menyakiti, saling membolimi dan selainnya Karena kalau kita melakukan hal-hal tersebut, kita bisa mendapatkan dosa Dan karena dosa, kita bisa masuk neraka yang hina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam begini diibaratkan layaknya hati seorang manusia. Ada di mana hati manusia berada di posisi merah yang menandakan bahwa ia sedang marah dan arogan. Dan ada pula di sisi warna putih yang menandakan ia suci dan rendah hati. Kita sebagai seorang muslim, sesama manusia hendaknya kita sesama manusia dan sesama seorang muslim harus mengetahui keadaan Muslim yang lainnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahuwataala, Inna malmu minun al ikhwah. Pada ayat ini dijelaskan seorang Muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara di sini adalah kita sebagai seorang Muslim harusnya mengingatkan atau membela dengan cara tidak membuli. Mengerti sesama, satu sama yang lain dan lain-lain. Maka dari itu, kita sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hendaknya saling menyayangi sesama makhluk-makhluk yang lainnya dan memutus tali buli membuli, perundungan. Dan kita hendaknya bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. thanks. Hari itu mungkin adalah hari berkesan untukku. Bagaimana tidak? Sifatku yang buruk ini berpindah 180 derajat menjadi lebih baik. Dan mungkin mengerti apa arti kenyamanan seseorang. Sekali lagi, thank you, Damar.